Oke, okay, beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah komentar di video saya yang sudah lama sekali, yaitu seperti ini: komentarnya, "Kok bisa pakai menggunakan bahasa Indonesia di Bandicamnya?" Tutorialnya dong. Oke, okay. oke, okay, jadi kita langsung saja ke tutorialnya jadi ini cara yang menurut saya paling mudah yaitu kalian harus dari awal menginstal bandycam nya karena disitu ada penggunaan bahasa indonesia ini sangat mudah ya ini kita klik yes oke nah di sini kalian cari saja bahasa simbabwe maksudnya bahasa indonesia oke Bahasa Indonesia oke, okay. nah sudah. Setelah itu, untuk selanjutnya, Bandicam kalian sudah menggunakan Bahasa Indonesia. Ya, okay, ini kita lanjut-lanjut aja ya. Mungkin sekalian tutorial cara mengincar Bandicam. <laughs> oke, okay. kita tunggu. Oke, okay. nah. Menutup instalasi, oke, okay. sudah selesai. Lalu kita copy paste cracknya Ini kita ekstrak dulu. Nah, ini dia dua aja ya. Oh ya, yeah. by the way, saya uh, download bendicamnya di website gigapurbalingga.net. Kita copy. Lalu kita menuju ke tempat dimana di mana bendicamnya diinstal. Di lokal DC program files, lalu kita cari folder Bandicam, lalu kita paste di sini. Continue, oke. Okay. Nah, ini sudah ada ya. Lalu selanjutnya kita ke key klik kanan, run as administrator. Yes, nah ini kalian isi terserah, isi email kalian terserah maksudnya email lah pajak oke okay. register nah setelah muncul tulisan ini sudah bisa digunakan pdcam kalian tapi uh, untuk menjalankan pdcam nya harus melalui loader ini ya jangan langsung jadi jangan menggunakan shortcut ini kalian harus menggunakan loader ini oke okay, ini biar mempermudah hidup kita buat di desktop shortcutnya sudah. ini kenapa nggak muncul iconnya ya sebenarnya bisa sih ini. kita tunggu beberapa saat ya sekitar 10 detik 20 detikan oke okay, udah muncul nah Medicam kalian sudah langsung dapat digunakan sudah bahasa indonesia ya tentunya uh, apa ini? Oke, okay, sudah bahasa Indonesia semuanya. Oke, okay, mungkin cukup segitu saja untuk video tutorialnya kali ini. Sangat mudah untuk e, mengganti bahasa dalam software pendicamp menggunakan bahasa Indonesia. Itu sangat mudah lah. Ya, caranya yang paling mudah itu tadi sebelum install kalian harus menggunakan, memilih bahasanya dulu. Oke, okay, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.